Teluk gua beliau sana ke poso poso poso poso poso poso poso poso poso poso poso poso poso poso poso poso poso poso kok bener poso poso aku Iya informasi ini ki, orang kita berkeliling pura ya. Iya perenyok, oke, daya kentongan jernih pelang. Ayo butterku sopokin kok daya kentongan. Kebel kimung menawa naik wangi naik ngomah oh, no. sinyal se tengah nindi. Kimung, halo mong, bening di. Neng Oma. Aku taruna ya, saja ngekentongan. Yo, enteni dot gas. Eh, balik imung. Mang <tuk> hilang. <tuk> <tuk> kamu, kamu gimana? aku malah bingung. ini, Palang, dikgedah, ini kan terakhir, ayo kentongan gua kita Ngomong man pas madang tenang kowe orae. Aku bingungnya iki perkara gedang iki. Aku iki gedang wis. Tuku-tuku mangan iki. Ini lho mau, bagaimanapun cara setan membujukmu, itu dengan cara membisikimu atau menggoda imanmu. genil tetap kalah karo banyu, Bro. Hadapi semua dengan hati yang tenang, hati yang ikhlas, insyaallah. Insyaallah. Insya Allah, Allah akan melindungimu dan menjauhkanmu dari godaan setan. Neng, tetap teh kue, harum buimbangi rosowatimu. Jom berubah lo bro, tak kowe, enggung berubah enggung. Oh no! Jadi, ya, no aku yuk motor sibun dengan kowe, wes ngiling aku. Memiliki konsesi, saling bantu, saling ngiling no. Aku sadar bro Lho lho lho arek sadar kok dipangan nih gitu. piye kenalan aja mbuak kok